Satgas Penanggulangan COVID-19, bidang perubahan perilaku menggelar pentas pertunjukan wayang kulit, sebagai media penyampai informasi penanggulangan COVID-19. Lakon berjudul Sirep Pagebluk ini, dipimpin oleh Dalang Kicah Yokun aku Berhenti! Stop! Perhatian! Semua diam! Aku lurah Bagong, lurah Soko Cipot Rejo, sing bertugas sebagai satgas Covid. Mengingatkan kepada kalian semuanya Sudah banyak keluarga kita Teman tetangga yang terpapar sakit Dan sudah ribuan orang menjadi korban Maka dari itu Jangan sampai kendor Jangan sampai lengah Mari kita semangat untuk mentaati 3M TKM, TKM, 3M tidak, tidak, 3 tidak, 3 tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, Maka dari diam dulu toh kok ngeyel seperti itu, kok sendiri tidak, tidak, tidak, tidak, itu tidak, tidak, sendiri tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, itu tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, macak karumanak anu anu sorry sorry maaf maafkan aku maafkan aku salah salah salah tiga m itu yang benar adalah mencuci tangan memakai masker dan juga menjaga jarak kalau mencuci tangan harus pakai sabun gitu paham kalian paham seperti itu nah setelah kalian semua mengerti mari bersama-sama budayakan hidup sehat agar bangsa kita bisa bangkit bebas dari Corona gitu di dibagong sampean ora perlu corona, kakean yuk. omong Niki ora butuh masker Nanging butuhi mangan mangan sing waret bisa nyambut gawe yorah co yorah masyarakat ngelih rasa dituturi eh dengarkan dulu toh ya ampun aku minta izin untuk ngomong dengarkan dulu seperti ini lho kalau kamu seperti itu semua orang nanti akan merasakan dampak penyakit ini semua ini lah sudah kamu lihat sendiri hancur berkeping-keping ini virus yang berbahaya, jangan disepelekan. Virus opo, virus opo, virus opo. Gimana toh? Corona, nggak dengar toh? Corona, Corona kiope, Corona, corona kiope. Mobil babi, konsen Ya ampun. Dengarkan ya, Corona itu ada kepanjangannya, yaitu komunitas rondo merana. Anu maaf, maaf, maaf. Ya ampun, cari, cari, cari, cari. Ya ampun, anu salah, salah, salah. Corona itu virus COVID-19 yang menular dan mematikan. Paham, ah. maka dari ini anu itu, kalian semua harus bubar, gak boleh berkerumun, gak boleh melanggar apa yang menjadi progres. Aku rapat, korona, aku rapat, korona, aku rawat, luweh, pecek. Aku mati, kena penyakit, tinimbang mati, keluen. Wah, Kamu ini semua memang keras kepala Orang seperti kamu ini yang mengakibatkan Pak Geblok ini gak rampung-rampung di vaksin nggak mau prokes nggak patuh disweb ketakutan hasil positif OTG merasa dikofitkan kalau sakit bingung menuntut nakes dan rumah sakit ya kalau sembuh ngomong kalau covid nggak berbahaya kamu itu memang sulit angel tenan angel tenan tuturamu Pas ah, rasa kakek ngomong ayo nyabut kawe ayo nyabut kwi bakomgir orang minggu tak berjantren Nanti dulu eh, bersang, bersang, yuk. eh nanti dulu, eh. Halo, halo, halo. halo. halo, halo, halo. Gimana sih ini? Ah, oh, jangan seperti itu Mudor, mudor, mudor,